halo sahabat minstan salam jumpa lagi bersama saya hari ini kita mau cobain indomie rasa kari ayam jangan lupa ya sahabat minstan subscribe video ini and like biar kita bisa ketemu lagi tak usah lama-lama lagi yuk kita bikin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 Hmm. Kuahnya terasa kare banget Sahabat minstan Mie enak Sahabat minstan Berasa kare banget Kalian petut coba sahabat mie instan Soalnya Carinya Enak banget hmm. Oke sahabat mie instan segitu dulu ya Video kita hari ini Hari ini hari keempat pertemuan kita Jangan lupa subscribe ya sahabat mie instan And like video kita hari ini. Dadah.